iku Ayo Mas sini enggak apa-apa Kok wes tahanan we Maling iki <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> ngombong orang ngerti etika dan estetika, sehingga melahirkan RUU ini, ya wow. Stap, Gimana, Bukan, ayo, ayo, ayo, ayo angkat, angkat oh. <sarung>, sarung sarung selamat siang kami mewakili dari irama ikatan perenang yang taat beragama Pak oi Ah bapak-bapak, ibu-ibu kita ketahui bahwa RUU ini lebih lucu dari komedi tengah malam jadi seperti yang kita ketahui bahwa ada pasal-pasal yang absurd pasal pasal-pasal yang bang. pasal-pasal yang absurd jadi jadi kita ketahui bahwa usaha kita itu sudah sedikit berhasil karena apa, kemarin babnya itu ada 11 bab tapi kita berjuang terus sekarang menjadi 8 bab setelah ini, besok turun lagi mereka menjadi tujuh bab, barangkali ya sampai kita ketahui bahwa besok itu mereka hanya membuat satu bab satu bab, satu pasal yang isinya setiap orang dewasa yang merancang undang-undang ini dilarang memperlihatkan bokongnya. Itu. ya, business business. Business. di sini tuh ada tim hmm. okay. di sini. Nanti kalau bicara diluar nanti apa sih? Atau mungkin melatih di luar salah satu oh. bisa bicara. Jadi biasa. Mestinya kita oh. bisa As yang formalnya ya kita bicara. Kita bisa tampil yang informal. Biasa saja kan. Mestinya kan ada penguatan-penguatan internal wajibnya. Tapi kita ada action people feel. soalnya ada penyelesaian sikap terbuka sudah terjadi. Oh ya, saya ada film tadi. Oh ya menunjukkan kepada saya punya anda <tuh> ini namanya undang-undang pornografi yang fair betul setuju uh, tolong kamera uh, jangan pakai Zoom nanti terlalu besar jadi biasa saja nggak <tuh> usah pakai Zoom biasa saja jaraknya nya agak dibuka sedikit supaya apa pencinarannya bagus ya loh ini demi kepentingan fotografi gitu loh. Nah, jadi sabar Thomas. Yang membuat undang-undang aja sabar masa kita yang protes gak sabar Thomas. Alon-alon, waton kelakon. Mbak sudah siap Mbak. Dengan konsekuensinya. Oke ya. Kalimat mantranya adalah mumpung undang-undang belum diundangkan.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 Siap kamera, tolong tanpa flash ya, tanpa flash ya, saya agak kaget nanti dia tanpa flash, tanpa flash. Satu, dua, tiga. Mumpung undang-undang belum diundangkan, mumpung undang-undang belum diundangkan, tidak bisa lepas dari budaya itu sendiri. Untuk itu, mari kita dialog di ruang lobby untuk menerima aspirasi Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian dalam rangka memperjuangkan aspirasi Panjenengan. Kita juga tidak ingin gara-gara RUU uh, porno aksi dan pornografi ini Bali jadi negara Republik Bali gitu. Kira-kira demikian. Jadi ini harus di apa? harus kita kaji bersama-sama jangan sampai gara-gara ini negara kita gara-gara rancangan ini undang-undang pornografi dan pornografi ini justru kita bisa pecah NKR. Kita. Untuk itu kepada saudara kalian kalau kita melihat tadi saya sampaikan bahwa Buddha adalah kristalisasi nilai-nilai luhur, cipta, rasa, dan karsa, maka saya yakin kita sudah memiliki norma-norma kehidupan sebagai, sebuah, sebagai seorang manusia. Untuk itulah mari kita berdialog dan kami apresiasi sekali terhadap upaya-upaya ini mudah-mudahan kita tetap dalam satu wadah kerangka Republik Indonesia ini dan kepada teman-teman seniman juga tidak merasa dirugikan kepada teman-teman elemen yang bergelut di dalam dunia eh, seni, budaya, dan semainnya dan juga termasuk elemen-elemen yang terkena langsung eh, RUU eh, pornasi pornografi ini bisa kita ajak dialog apa untung ruginya menolak sebuah undang-undang yang jadi problematik semua anak bangsa ini. Silakan. Serius ini. Serius ini. Dakran yo usaha serius. Ya. Menolak. Menolak. Wah, jenenge pecak, becak rangku pelek. Ceplak rangkut. RUU APP Negara bangsa Indonesia dibangun dengan berlandaskan pada nilai-nilai pluralitas atau keberagaman yang telah mengakar sebelumnya. kearifan lokal yang dirawat dengan keteguhan dan kestiaan, serta kreativitas yang ditempa dengan sistem logika dan sistem pengetahuan yang terus-menerus diperbarui. Menjadikan negara bangsa Indonesia menemukan keberadaannya dengan segenap karut-marut yang ada. Maka kehadiran rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi Yang bisa disingkat sebagai RUU porno tai Eh porno <tik> Sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat Karena Satu Memberi ancaman yang serius terhadap pluralitas atau keberagaman atas karya seni, tradisi, dan etnisitas, budaya, dan agama 2. memberi ancaman secara sistematis dan struktural bagi integritas sosial, politik, negara, dan bangsa tiga memberi ancaman yang serius terhadap kebebasan dalam berolah pikir dan berekspresi secara kreatif dan progresif bagi akademisi, intelektual, agamawan, budayawan, seniman, pemangku adat, dan berbagai komponen masyarakat lain baik yang dilakukan secara individual maupun kolektif atau komunal empat, memberi ancaman dan menyempitkan hak serta peran perempuan baik yang menyangkut dalam urusan domestik maupun publik dengan demikian potensi untuk mempraktikkan pola relasi yang diskriminatif terhadap perempuan terbuka lebar dengan RUU PORNO ini secara umum RUU PORNO akan berimplikasi pada kemunduran peradaban negara berbangsa Indonesia serta seluruh elemen-elemen di dalamnya karena secara tegas dan jelas membentuk laju perkembangan bernalar dan berdaya kreasi tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia berpijak dari seluruh materi dan substansi RUU porno, serta kemungkinan implikasi yang akan menggiringnya kelak, maka dengan ini kami seluruh elemen masyarakat Yogyakarta menyatakan bahwa RUU APP bukan direvisi, tapi harus ditolak.